Assalamualaikum halo teman-teman semuanya di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara membuat auto reply atau balasan chat secara otomatis di HP Android untuk contoh saya mengirimkan chat WhatsApp ke HP ini dan untuk balasan yang diterima adalah balasan otomatis bisa lihat nah seperti ini teman-teman cara kerjanya ya jadi untuk balasannya ini bisa kita atur sesuai dengan kemauan kita Nah, untuk bisa membuatnya ini sangat mudah sekali. Silahkan simak video tutorialnya. Oke, dan untuk melakukannya, di sini kita memerlukan sebuah aplikasi, yaitu Auto Responder for WhatsApp. Aplikasi ini gratis, bisa kalian download di Google Play Store secara gratis. Ya, sekarang kita pilih mulai sekarang. Berikutnya, aplikasi ini akan meminta akses izin notifikasi. Kita izinkan saja, kemudian kita kembali. Berikutnya kalau ada penawaran pembayaran, kita cancel saja. Nah sekarang langsung saja kita buat untuk chatbot atau istilahnya auto reply ya. Kita klik icon plus yang ada di bagian bawah ini. Berikutnya sekarang tinggal kita susun untuk kata-katanya ya. Nah sekarang kita isi kolom yang atas yaitu pesan yang diterima. Sekarang kita masukkan isi chat yang mungkin kita terima. Misalnya seseorang mengirimkan chat ke kita dengan kata P. Nah ini sering kita terima ya. Maka untuk balasannya bisa kita tentukan. Di sini di bagian bawah tinggal kita isi. Misalnya balasannya, ya ada apa? Nah seperti ini. Jadinya nanti ketika kita mendapatkan pesan berisi P, maka untuk aplikasi akan membalasnya secara otomatis dengan kata-kata, iya ada apa? Nah kemudian jika sudah kita ceklis Oke, satu balasan otomatis sudah kita buat. Dan tinggal kita buat untuk balasan yang lainnya. Misalnya seseorang bertanya lagi di mana. Kemudian di sini kita pilih pencocokan kemiripan. Jadinya kalau ada chat yang masuk mirip-mirip seperti ini, kita bisa menjawabnya dengan jawaban yang sama. Misalnya kalau ada pertanyaan lagi di mana, kita tulis misalnya lagi di kantor. Nah untuk jawaban ini tentu saja harus menyesuaikan dengan keadaan kita ya. Kalau misalnya kita lagi di luar, otomatis untuk kata-katanya diganti. Dan kalau kita lagi kerja, tentu saja kata-katanya ini di kantor ya, jadi tergantung kondisi. Oke, untuk tambahan kata-katanya saya buat ya, seperti ini, pulang jam berapa, dan untuk balasannya di sini saya buat ntar jam 6 sore. Tetapi perhatikan, untuk kata-kata sebaiknya dikasih tulisan auto reply ya, atau balasan otomatis. Jadi teman kalian tahu bahwa yang balas ini chatbot, biar nantinya nggak salah paham ya. Oke, setelah ini aplikasi sudah bekerja dan bisa membalas chat secara otomatis. Dan untuk menonaktifkannya, kalian tinggal klik saja di sini. Maka untuk balasan chat otomatis akan nonaktif. Ya, kita aktifkan. Dan sekarang kita coba untuk mengirimkan chat ke HP ini. Ya, sekarang kita coba contoh ini HP teman kamu ya, menghubungi ke nomor yang sudah dipasang aplikasi reply tadi. Misalnya kita ketik P, maka secara otomatis untuk HP ini akan membalas. Iya, ada apa? Kemudian kita kirim lagi. Nah, secara otomatis akan menjawab juga. Dan terus saja seperti itu ya. Dan ini tentu saja memudahkan kita ketika sedang sibuk dan tidak bisa membalas chat WhatsApp. Oke teman-teman, itu dia cara mudah untuk membuat balasan chat WhatsApp secara otomatis. Dan semoga tutorial ini bisa bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.